Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya, kita semua dapat hadir berkumpul walaupun pagi ini mendung tapi mudah-mudahan hati kita semua cerah ceria ya. Di acara pelepasan dan kelulusan peserta didik kelas 6 tahun ajaran 2021-2022 pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 Di SDN 113 Banjar Sari Salawat serta salam Semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk seluruh sahabatnya Juga nanti sampai akhirnya Kepada kita semua selaku umatnya Baiklah anak-anak Ibu akan bacakan susunan acara untuk hari ini Yaitu pembukaan yang baru saja kita telah lewati bersama Ada menyanyikan lagu Indonesia Raya Doa, sambutan Bapak Kepala Sekolah sekaligus pengumuman kelulusan secara simbolis Menyanyikan lagu syukur, diakhiri dengan pengaluman medali dan selempang oleh wali kelas Sekaligus silaturahmi kepada seluruh guru. Baiklah untuk acara selanjutnya dan juga untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Rifaldi sebagai kini Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu guru, Pendidik dan tenaga pendidikan di kampus SDN 113 Banyasan. Yang sama di pula Bapak Ibu, pengurus komite sekolah, juga para koras, khususnya para orang siswa yang hadir pada saat ini, yang mewakili seluruh orang tua siswa SD 1 Dibanzari, khususnya kelas 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6 Yang Bapak cintai, Bapak banggakan Anakku sekalian Para siswa Kelas NEM 1-1-3 berdasar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu jiddah bi syurui anfusina sekalian Mari kita bersama-sama Memanjakan bersyukur Ke Allah SWT Tuhan yang maha Penasih dan penyayang Kepada seluruh Makhluknya Khususnya kepada kita semua Sebagai manusia-manusia Yang memiliki keunggulan dan kejasaan Khusus dibandingkan Makhluk yang lain Alhamdulillah Atas tipahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini orang besar SDN 113 Banyasari Atas perkenannya Dapat melaksanakan sebuah momen Yang sangat ditunggu-tunggu Oleh keluarga besar SDN 113 Banyasari Khususnya kalian semua Para siswa Kelas 6 mulai kelas A sampai kelas 6, kelas 6. Dimana anak sekalian Hadirin yang dirahmati Allah Kita ketahui bahwa Anak-anak kita ini Sudah menjalani Sebuah aktivitas Ya itu saja Dalam rangka Bagaimana anak kita ini Membekali diri Mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah Komunitas ya. Sebuah bentukan Komunitas mahasiswa Kelak ya. Orang-orang yang unggul Yang akan survive Yang akan eksis Di zaman Tahapan-tahapan itu dimulai dari sekarang Tidak terasa enam tahun sudah berlalu Anak sekalian Orang-orang yang sangat dekat dan mencintai kalian senantiasa menyertai kalian dalam aktivitas belajar. Kemudian terakhir kalian melakukan sebuah kegiatan akademis sebagai prasyarat bagaimana kalian itu bisa dinyatakan lulus atau tidak di jenjang sekolah dasar. Dengan penuh kesabaran keteratenan Bapak Ibu gurumu beserta orang tuamu saya lagi senantiasa hadir ya. dari hari ke hari, waktu ke waktu, sehingga sampai akhirnya anak, -anak sekalian kita berada di momen yang penting di pagi hari yang berbagi. Jadi setelah kalian melaksanakan kegiatan ujian sekolah dan juga penilaian akhir tahun untuk semester 6. Di tahun pelajaran 2021-2022, maka kami semua dewan guru, juga tenaga kependidikan, dengan berkoordinasi dengan pihak komite sekolah yang mewakili seluruh orang tua siswa di kampus kita, sudah berembuk dan ingin menyatakan bahwa kalian semua sudah memiliki persyaratan-persyaratan. Yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus atau tidak. Tadi kalian dengar dari Ibu Riki selaku pembawa acara. Disebutkan dalam butir acara itu, Bapak memberikan sambutan kemudian secara simbolis. Ibu beri, bukan perusahaan dan langsung membuka. Al jaket almarhum kalian itu sudah bocoran ya kepada Ibu sekalian Anda bisa lihat bahwa kalian sudah tahu apa yang akan nanti Bapak Nyatakan dalam pernyataan tulus Oleh karenanya pada suatu yang ini izinkan Bapak selaku kepala sekolah SDN 113 Banjasari Kota Bandung dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebanggaan, berdasarkan surat keputusan yang kita tangani pada hari ini, tanggal 15 Juni 2022, maka berdasarkan hasil musyawarah dewan guru pada tanggal 14. Juni 2022, maka seluruh siswa kelas 6, mulai dari kelas 6A sampai dengan kelas 6F, semuanya dinyatakan lulus dengan prestasi terbaik. <Syukur> Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini semua berkat kerjasama yang luar biasa dari seluruh komponen Yang bersinergis dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas di kampus kita Hasilnya seperti yang tadi Bapak nyatakan Kalian semuanya lulus dengan hasil terbaik Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bapak A. untuk selanjutnya Yeay, jadi SMP untuk selanjutnya ada beberapa hal yang tidak akan panjang lebar merupakan pesan dan sekaligus setelah dinyatakan lulus Bapak yang itu akan di kampus kita ini Bersama Bapak Ibu Guru tenaga Kependidikan Menyatakan melepas kalian Dengan iringan doa Semoga kalian Dapat melanjutkan studi kalian Ke jejak yang lebih tinggi Amin. Dengan capaian-capaian dan terbaik Sesuai dengan harapan dan cita-cita kalian Amin. Amin Kemudian Jangan lupa kalian Sekarang setelah kegiatan ini kalian memiliki predikat atau status sebagai alumni kampus STN 113 Manjasa. Untuk itu kami berharap kalian bisa menjaga nama baik ter menjaga nama baik kampus kita ya dimanapun kalian berada. Kemudian jangan lupakan kami apabila kalian telah sudah menjadi orang-orang sukses mungkin ada yang menjadi presiden dari kalian jadi menteri, jadi politikus jadi advokat, jadi seniman jadi olahrawaan yang terbaik di negeri ini, saya lagi jangan lupakan kami kita semua sudah menorehkan sejarah hidup bagi kita semua mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan kemampuan, kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa menjadi sebuah keluarga yang utuh, tidak terpisahkan walaupun kalian statusnya sudah berubah menjadi alumni STN 113 Majalaya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua, juga orang tua yang telah berkorbanasi untuk mendudukkan anak kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dimulai dari kelas 6A. Anak-anak nanti setelah ini semua anak-anak sebagai simbolis yang di depan ya dilepaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang berarti kalian sudah selesai menyelesaikan pendidikan. Dasar SDN 113 Banjarsari. Tepuk tangan dong untuk teman-teman kalian untuk kita semuanya yang ada di sini. Sukses selalu buat anak-anak dari 6A, 6B. Senang gak? Senang gak? Alhamdulillah. Walaupun 2 tahun kalian di rumah ya karena ada pandemi sekarang alhamdulillah kita sudah mulai lagi 100% tapi tetap jaga prokes, jaga kesehatan ya anak-anak ini maju ke kelas 6C 6A sudah, 6B, 6C. Nah, sekarang ini 6D. Mana 6D? Nah, teman kalian sehat ya. Simbol pelepasan rompi ini simbolis karena menyampaikan pesan. Selesai di jenjang ini dan kalian akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ibu dan Bapak Guru harapkan kalian terus meraih ilmu, meraih cita-cita kalian setinggi mungkin. Jangan sampai putus harapan. Semoga cita-cita kalian semuanya tercapai. Amin. Ibu lihat di sini ada calon wali kota, ada calon arsitek, ada calon guru, ada calon dosen semuanya ya. Mungkin ada juga youtuber, nah Ibu Guru nggak tahu, selebgram. Yang penting, apapun cita-cita kalian yang terbaik untuk kalian semuanya. Tetap positif, sebarkan juga aura positif. <tuk> Sd Banjarsari. Satu kali lagi ya. SD Banjarsari. Selamat Semangat luar biasa Ya. Simbolis dari kelas 6A sampai 6F telah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah dan sekarang giliran kalian semua untuk melepas rompi. Ya, ya, yang paling depan itu oleh bapak, wali Kela, bapak kepala sekolah dan untuk yang belakang sampai sandungnya oleh ibu wali kelas masing-masing. Bapak kepala sekolah hanya sebagai simbolis saja mengalukan sampai Pak, dia kelas. Halo para alumni, Hai cie kelas Terima kasih ini. Kita kedatangan jurnalis dari Anak-anak, seluruh rangkaian acara pelepasan dan pemberesan siswa-siswi tahun ajaran 2021-2022 telah kita laksanakan bersama. Anak-anak sekali lagi, ibu selaku pembawa acara mewakili seluruh bapak guru di sini mengucapkan terima kasih dan selamat sekali lagi kepada kalian. Mohon maaf atas adanya keterlambatan. Mudah-mudahan kalian semua sukses dalam Semak menetuh jenjang SMP dan semoga sukses selalu kalian selalu kalian dalam Allah semangwan Amin. Akhir kata Amin. Amin. Amin. <laughs> Semangat ya Setelah di Setelah dikalungkan gelar dan anak menyalami kepada seluruh guru atau tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di SDN 1 Harimuka Banyasari mengucapkan rasa syukur terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru selama 6 tahun kalian di sini di Dansari dibimbing silakan It. It, yeah, this is your day. syukurilah pada hari ini tepatnya tanggal 15 Juni 2022 eh, Angkatan Kelas 6 SDN 113 Banyarsiri melaksanakan eh, kelulusan sekaligus pelepasan untuk anak-anak kita untuk melanjutkan sekolah yang lebih eh, tinggi mudah-mudahan mereka juga bisa masuk ke sekolah yang diinginkannya dan menjadi generasi penerus sebagai pengganti pengganti kita di masa yang akan datang sukses selalu. Yang baik, yang pintar, yang sukses, diterima di SMP, menjadi kebanggaan semua dan tidak lupa sama alma maternya, untuk guru-gurunya, terima kasih banyak atas bimbingannya selama enam tahun. Buat anak-anak kami, semoga menjadi amal ibadah dan selalu disisai sama anak-anaknya. Terima kasih banyak tetap menjadi sekolah yang terdebat di Bandung.